Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya Dwanto. Nah di video kali ini saya akan mengupdatekan elektrifikasi dari lintas mana nih uh, Solo Balapan hingga ke Palor dan ini mengejutkannya uh, di jalur percabangan yang menuju ke Bandara bios eh iya benar Bandara Atis Marmo, juga di elektrifikasi. Nih sudah muncul tiang-tiang LA. Tuh, di belakang sana juga ada. Saya nah, coba saya fokus dulu yang ke palur. Aduh, Diamond cross 18 Ini benar-benar sudah menembat ini. Gila bisa-bisa tidak -bisa, jadi nyekat berantas saya. Nah ini yang ke solusi beres juga dielektrikasi sih. Tuh, tuh tiang LA, tuh di sana tiang LA. Awat di sana kayak belum dikasih tiang la nya masih nunggu pengiriman paling. dan dan banget nih coba saya ke sana ya akan ada yang lewat nih mungkin kok jam segini Ka Kaya baru saya coba lihatkan yang di masih yang ngarah ke kaki Tuh itu ada apa tuh pengangkatan kayak tempat buat naro ela dan itu ada petir ngeri nah untuk di sana tuh itu diolah-nya klub ya nah, ini gila sih nih kita menekan nih ini jalan-jalan hmm. akan dipasang di sebelah sebelah saya lihat kan kucuk anjir Nah itu akan dimasukkan di sana tuh, yang lainnya. Itu akan segera masuk ke apa tuh? Itu ada sorot lampu dan tuh petirnya gila petirnya. Kok gua jadi ngeri ya. Dan ini di sini rawa, luntung tadi saya nggak masuk. Hampir aja masuk di masuk ke rawa. Tuh, coba naik lagi. Oh, itu ada ke Amatera. Nah, coba saya zoom ya. Itu ke Amatera. Nah, nanti muncul di sebelah sana. KA 274 Matar Maja dari Malang tujuan Pasar Senen melalui Semarang Tawang Ini enggak salah ya dulu kan saya pernah naik ini panjangnya 11 rangkaian membawa 9 rangkaian K3 1 KMP dan satu kereta pembangkit biasa tuh itu di sana tuh pembangunan masjid agung dubainya ini udah macet dulu cepat lu teman teman eh, gila gila bener -bener banget, nih benar benar mantuk mantep nggak ngotak sih nih kok bisa jadi ngeri ya lagi saya mungkin closing dulu videonya itu lihatan lihat, lihat sendiri kan petirnya hmm Jadi, ini videonya saya paskan dulu tujuh menit lah dan di sana di tol berapa tuh ada kak semen tuh kak semen tuh di jalur lima Nah, ini, matangin awan nih. Jalan tuh awannya. itu saya nah, tuh jalan tuh. Tuh tuh tuh tuh jalan. Ah, gila, hujan. Gak jadinya kan berantas nih kayak. Ayolah, jangan hujan, lah. jangan hujan, jangan hujan. Tapi ini gila nih dah, bener benar gelap. Itulah, mungkin videonya saya closing dulu di sini. Selak hujan loh ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe setelah mendapatkan video saya selanjutnya mantap.